Siap. Siap. Siap. Hormat kepada Ibu, yang Dan kita panen setelahnya jadi bisa nanti jalannya untuk kita suset ya oh, ya bu sendiri untuk. aturan ada tidak yang bisa menjelaskan kita sekarang kita punya tujuan pembelajarannya dapat lihat di atas. Oh. Yes. Yang yang pertama setelah menyimak video mengaji dan terjemahan, siswa mampu menghubungkan bacaan Quran surah kita ayat 59 dan artinya. Jadi itu nanti sebentar akan ada arti perlawan. ya. ya. Hey Baik right. Oke, <Sangat> hey, terima kasih banyak. Masih ada sedikit video tentang tadi yang dibacakan ya, dengan uh, semangat seluruhnya Tapi kita akan belajar sebentar pendalaman tasbihnya maka surutnya di arsip perkataannya oke okay? uh, setelah itu ibu akan uh, uh, kita akan belajar uh, menggunakan strategi kartok di mana ibu persiapkan kartunya kita akan memilih kartu masing-masing Я не знаю. Oke, jadi empat orang ya Satu-satu Lanjut, satu. di sana Silahkan cari pasangannya Siapa lagi? Yang lain? Silahkan ya, sini, cari pasangannya Kartunya oh, Cari pasangan kartu oh, Di sana Di sana Oke, sampai di sini, sini Di sana Cari teman kelompoknya. kalau ya gitu oke ya jadi Thank wow. you.